Buat kalian yang hari ini sedang gelisah atau mungkin sedang pusing karena bolak-balik didatengin sama yang namanya fill collection. Atau mungkin depth collector lapangan dari beberapa aplikasi yang hari ini sedang kalian gunakan. Atau mungkin kalian harus wanti-wanti ya, terhadap bentuk penipuan yang mengaku dari satu aplikasi yang hari ini sedang kalian pakai. Toh hari ini kita pun juga harus tetap waspada dan harus mengetahui peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini adalah hak kalian ketika kalian didatangin sama pihak debt collector atau mungkin field collection dari aplikasi yang hari ini sedang kalian gunakan. Oke, apa saja yang harus kalian ketahui hari ini terkait tentang field collection atau mungkin debt kolektor lapangan yang akan datang ke rumah meminta hutang ya kan dan hari ini mungkin kalian belum punya uang ya kan apa saja hari ini aplikasi yang sudah punya debt kolektor lapangan atau field collection tersebut ya kan bisa jadi dari uh, home credit, kredivo, aku laku dan lain sebagainya ya kan yang pertama yang bisa kalian pertanyakan ya kepada field collection atau debt kolektor lapangannya agar untuk menunjukkan identitas resmi dari perusahaan pemberi pinjaman katanya debt collector wajib selalu membawa kartu identitas resmi yang dikeluarkan pemilik perusahaan pemberi pinjaman baik itu surat tugas dan sertifikat debitur bisa menuntut dan menolak penagihan jika debt collector menolak untuk menunjukkannya itu yang pertama jadi ketika pihak debt collector Datang ke rumah kalian dan mereka menagih hutang kalian. Kalian berhak sepenuhnya untuk meminta tanda pengenal mereka. Atau mungkin meminta mereka untuk menunjukkan sertifikat bahwasannya memang mereka uh, sudah diberikan pelatihan atau izin untuk menagih dari perusahaan yang hari ini sedang kalian pinjam uangnya. Jadi itu adalah bagian dari hak kalian hari ini. Dan yang kedua ini dia. Penagihan tidak boleh memakai ancaman, kekerasan, dan mempermalukan debitur. Jadi hari ini siapa sih yang udah punya pengalaman didatangin sama pihak Debt Collector? Ada nggak kalian dipermalukan sama mereka? Kalau ada itu nggak boleh. Nah ini dia. Debt Collector dilarang keras memakai ancaman, kekerasan, dan tindakan tujuannya untuk mempermalukan nasabah yang cicilannya macet. Udah cukup jelas di situ. Jadi hari ini tidak ada lagi yang perlu kalian khawatirkan ketika ingin bertemu dengan pihak debt collector dari aplikasi yang sedang kalian gunakan. Mereka tidak berhak untuk mempermalukan kalian hari ini. Dan itu ada aturannya ya kan Jadi untuk debitur yang dihubungi atau ditemui oleh debt collector terkait penagihan pinjaman dengan ancaman dan kekerasan Anda bisa mengingatkan penagih untuk tidak melanggar etika penagihan sesuai peraturan Bank Indonesia Bank Indonesia sudah mengatur bagaimana cara menagih yang baik dan benar kepada debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Jadi jelas penagihan tidak boleh memakai ancaman, kekerasan, dan mempermalukan debitur. Ada undang-undangnya. Oke, jika masih berlanjut Anda bisa melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. ya Langsung saja laporkan. Mengirim keluhan ke polisi dan OJK juga bisa langsung mendatangi perusahaan pinjaman untuk menyelesaikannya secara baik-baik dengan perjanjian yang memiliki nilai hukum jadi kalau seandainya ada field collection atau mungkin debt collector lapangan yang hari ini mempermalukan kalian yang menggunakan kekerasan ini tuh segala macam udah nggak boleh lagi langsung buat laporan ke pihak kepolisian atau kalian bisa langsung mendatangi perusahaannya ya udah jelas nah yang ketiga, ya, penagihan tidak boleh menggunakan kekerasan fisik atau verbal. Hari ini ada nggak yang sudah dipukulin dan digebukin sama debt collector lapangan? Nggak ada ya. Dan gue yakin nih, abang-abang dari semua aplikasi sudah pasti diberikan pelatihan dan pengetahuan ya, agar untuk tidak memakai kekerasan fisik atau verbal. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan pemaksaan secara fisik maupun verbal. Jika hal ini terjadi, laporkan segera untuk debitur yang ditagih dengan menggunakan kekerasan. Jangan ragu untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalur hukum. Ya, kalian berhak kalau seandainya kalian dibuat sebagai bahan percobaan ya kan atau kalian mengalami kekerasan fisik atau perbal langsung kita tempuh jalur hukum di sini sudah jelas aturannya nah untuk yang selanjutnya nah ini yang paling penting hari ini dan ini paling sering terjadi saat ini ya kan dilarang menagih ke pihak yang bukan berutang hari ini banyak juga aplikasi-aplikasi yang menagih kepada kontak-kontak yang dibuat sebagai kontak penanggung jawab dan mereka bentuknya sih memang ada juga sebagian yang hanya mengingatkan Jadi mereka mengirimkan pesan ke kita Tolong beritahukan kepada saudara A dengan nomor handphone sekian Agar untuk segera membayarkan tagihannya kepada kita Nah ini sekarang menjadi sebuah masalah sebenarnya sewaktu kita mencantumkan salah satu kontak yang ada di handphone kita sebagai kontak penanggung jawab atau kontak darurat banyak dari aplikasi-aplikasi pinjol hari ini tidak mengkonfirmasi ya kan toh tiba-tiba kita bakal terkejut nih kalau seandainya teman kita, saudara kita ya kan dan kita mendapatkan pesan seperti ini pasti kita juga bingung lah waktu pertama memberikan pinjaman gak ada dikonfirmasi ke kita toh hari ini kok tiba-tiba karena memang macet Kitanya ikut-ikutan ya mungkin nggak ditagih sih. Tapi kan ini meresahkan juga ya kalau seandainya pihak dari aplikasi-aplikasi ini uh, menyampaikan pesan ke kita. Toh kita dari awal juga nggak tahu ceritanya bagaimana. Ya udah jelas di nomor 4 itu dilarang menagih ke pihak yang bukan berutang Biasanya peminjam akan memberikan nomor telepon dan nama orang terdekat seperti orang tua saudara dan teman dekat sebagai kontak darurat jika penagih tidak bisa menghubungi nomor debitur. Ya, sudah jelas di situ. Jika penagih tidak bisa menghubungi nomor debitur. Jadi mereka bisa mengirimkan pesan ya kepada si kontak darurat ketika si nomor debitur ini enggak aktif. Jadi kalau aktif terus pihak debit eh, aplikasinya mengingatkan ke kita yang bukan si peminjam nah itu bagaimana nah kita lanjutkan lagi debt collector tidak diizinkan untuk menagih utang kepada pihak lain seperti keluarga dekat atau orang lain yang datanya tercantum dalam ketentuan administrasi yang dilampirkan saat mengambil utang Peminjam bisa mengajukan protes bila penagih juga ikut memburu bahkan menagih keluarga, saudara atau teman peminjam terkait masalah utang tersebut. Ini khususnya untuk aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK ya. Kalau yang ilegal itu sudah pasti mereka akan melanggar semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apakah kalian pernah mengalami kejadian seperti ini untuk dipinjol-pinjol legal OJK? Jika pernah, peminjam bisa mengajukan protes bila penagih juga ikut memburu, bahkan menagih keluarga, saudara, atau teman peminjam terkait masalah utang tersebut. Jika hal ini terjadi, segera laporkan. Nah, dan yang kelima ini juga masih sering dan marak terjadi saat ini, ya kan? Tidak boleh meneror, katanya. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang, dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Jika debt kolektor menagih melalui telepon sebaiknya penagihan itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan tidak sepanjang hari. Nah ini dia yang sering menjadi masalah. Bahkan banyak keluhan dari teman-teman subscriber kita hari ini penagihan itu bisa puluhan nomor bang dalam satu hari. Bahkan beberapa teman kita itu mengeluhkan handphonenya sampai rusak nih. Karena terus-terusan dihubungi dan dikirimkan berbagai pesan ancaman ini itu segala macam banyak banget dari puluhan nomor. Nah jadinya handphonenya rusak. Ketika handphonenya rusak, jadi susah buat cari makan lagi, ya kan? Nah di sini udah jelas diterangkan penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Jadi kalau hari ini kalian sudah merasa terganggu dengan beberapa pesan-pesan yang dikirimkan oleh pihak-pihak aplikasi pinjol kalian balas. Kalau perlu screenshot nih. Ya, ini peraturan yang di nomor 5 masih sering terjadi di masyarakat kita hari ini. Ya, jika debt collector menagih melalui telepon, sebaiknya penagihan itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan tidak sepanjang hari. Ya silahkan pada waktu-waktu tertentu ini juga masih bingung ya kan waktunya jam berapa ya kan Apakah memang ada misalnya pagi doang atau lain sebagainya Cuma yang jelas tidak boleh dilakukan sepanjang hari ya itu sudah cukup mm, menerangkan bahwasannya Penagihan itu harus memang benar-benar mengikuti semua peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Oke okay, ya kan jadi untuk teman-teman ya yang masih hari ini mendapatkan Berbagai macam tindakan-tindakan yang membuat kalian gak enak Ini udah jelas ya Supaya kalian juga paham Hak kalian itu sebagai peminjam juga ada Walaupun hari ini kita dalam keadaan berhutang Kita masih punya tetap hak kita sebagai warga negara yang hari ini mungkin belum mampu melakukan pembayaran dan tadi kita sudah menerangkan satu persatu permasalahannya supaya nanti tidak ada lagi korban yang berjatuhan tidak ada lagi yang stress, ya kan? tidak ada lagi yang pusing dan tidak ada lagi yang menghabiskan energinya supaya nanti kita udah sama-sama tahu apa hak kita hari ini sebagai si peminjam walaupun belum mampu melakukan pembayaran dan aku masih tetap mendoakan agar kita semua tetap sehat dan diberikan kelimpahan rezeki dan rahmat. Supaya kita bisa segera terbebas dari segala macam himpitan hidup hari ini. Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol. Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.